Permainan tradisional anak-anak zaman dahulu yang sekarang sudah hampir punah, ya, ini namanya permainan congkak. Uh, alat yang digunakannya hanya papan dan pengisi lobang. Pengisi lobang dari papan ini bisa menggunakan kerikil kecil bisa menggunakan kerang kecil atau orang sudah menyebutnya kewu e, setiap lobang papan e, kiri kanan berisi 7 lubang masing-masing lubang tergantung kesepakatan mau diisi berapa gitu ya. kebetulan hari ini e, permainan ini dipraktikkan sama anak-anak dalam sebuah pembelajaran mengenal permainan tradisional mereka me mencari dulu batu kerikil tiap orang mencari batu kerikil e sebanyak 5 biji kemudian dicuci e dimasukkan masing-masing 5 kerikil tersebut ke dalam lubang yang tersedia nah inilah e mengenalkan kembali permainan tradisional khas Indonesia yang bernama permainan congkak Permainan ini bisa dimainkan oleh anak-anak perempuan Juga anak laki-laki gitu ya Selamat mengenang kembali Yang pernah mengalaminya di masa-masa dulu gitu ya Nah sekarang saya kenalkan kembali Barangkali saja memberikan manfaat Sebagai pengingat pengenalan kembali kepada penerus generasi kita ya, ya mudah-mudahan permainan ini tidak pernah tergerus permainan yang modern. Naira kalah. Oh ya. Nanti kita bergantian ya, bergantian. Apalagi yang belum pernah memainkan permainan congkak ini harus bisa ya. Minimal sekarang kita melihat dulu apa yang sedang dimainkan oleh teman. Kalau di rumah punya kerang, ya, yang disebut apa tuh, tadi kata ibu, kebuk. Nah, apalagi yang kebuknya berwarna kuning itu lebih, lebih menambah daya tarik untuk bermain gitu ya. Nah, kebuk, kerang yang sudah mati dari pinggir pantai itu bisa digunakan sebagai permainan. Nah, kebetulan kita tidak ada bahan yang untuk memainkan itu. Jadi, untuk mengisi lobang sebagai bahan atau media mainnya bisa menggunakan kerikil, apalagi. Seling kerikil apa coba? Korek api dipotong dua. Bisa itu banyak sekali pengganti media untuk menggantikan pengisi lobang permainan congkak. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Pengenalan permainan congkak.